Lindung sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata guru Thunderbolt. Itu tidak aneh bagi yang terakhir untuk mendeteksi simbol Ancestral Thunderbolt di tubuhnya. Namun, dari nada yang terakhir, jelas bahwa Master Thunderbolt telah belajar tentang dia dari percakapan dengan Master Api. Meskipun Lindung tidak menyadari bagaimana Flame Master menggambarkannya, dia masih mengangguk. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Master Thunderbolt dan berkata, Terima kasih atas bantuan kamu Master Thunderbolt meskipun Raja kursi ketujuh tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan jika mereka berkelahi kelompok lindung akan dipaksa untuk membayar harga tertentu Oleh karena itu dia harus berterima kasih kepada guru Thunderbolt karena telah membantu membunuh Imo adalah tugas dan tanggung jawabku aku telah menghabiskan waktu lama mencari mereka hanya karena kamu aku berhasil mendapatkan petunjuk hari ini Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku Master Thunderbolt menggelengkan kepalanya Suaranya sekeras guntur Mata Thunderbolt Master menyapu Lindong Mata mantan tampaknya menilai yang terakhir Akhirnya, dia mengangguk Mengejutkan bahwa kamu benar-benar dapat menghancurkan armor iblis kaisar kursi ketujuh dengan kekuatanmu saat ini Sepertinya kamu sama luar biasa seperti yang dijelaskan oleh Flame Master Petik dua, suaranya berisi jejak takjub yang langka. Dia telah bertarung terlalu banyak dengan eselon atasimu. Dan secara alami sangat menyadari betapa kuatnya Iblis Kaisar Armor. Itulah satu-satunya alasan mengapa Raja Kursi ketujuh bisa bertahan begitu lama di tangannya. Namun, Lindong bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan Iblis Kaisar Armor. Bahkan Master Thunderbolt tidak bisa tidak kagum. Lindong hanya tertawa untuk mencapai hasil seperti itu. Serangan itu telah mengumpulkan kekuatan dari dua kekuatan simbol leluhur di tubuhnya dan kekuatan misterius yang diperoleh dari Zenith Itu bisa dianggap serangan terkuatnya. Meskipun demikian, itu hanya mampu melukai Raja Kursi Ketujuh. Membunuhnya masih mustahil, Master Thunderbolt memandang Lindong. Dia tiba-tiba ragu-ragu sejenak. Sebelum dia berkata, bisakah aku melihat simbol ancaman Thunderbolt? Suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Simbol Testerbolt Ancestral adalah objek ilahi alami, dan ia adalah pemilik pertama simbol Ancestral Thunderbolt. Namun, dia sangat menyadari bahwa objek ilahi seperti itu akan mencari pemiliknya sendiri. Saat itu, dia telah memutuskan hubungannya dengan simbol Ancestral Thunderbolt ketika dia tertidur lelap. Plus, pemilik barunya adalah Lindong. Karena itu, bahkan dia tidak punya hak untuk mengambilnya. Lindong tersenyum setelah mendengar kata-kata guru Thunderbolt. Setelah itu, dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Petir menyatu di dalamnya sebagai simbol petir kuno perlahan muncul. Simbol ancaman Thunderbolt berkedip dan melayang ke arah Master Thunderbolt ketika muncul. Wajah yang terakhir penuh dengan kenangan ketika dia mengulurkan tangannya yang besar dan menyentuhnya. Sudah lama, partner lama, bas-bas, simbol Thunderbolt Ancestral mengeluarkan suara mendengung. Setelah itu, busur petir berputar di telapak tangan Thunderbolt Master. Simbol leluhur Thunderbolt juga memiliki roh. Oleh karena itu, ia juga memiliki perasaan terhadap pemilik pertamanya. Master Thunderbolt menggosok simbol Ancestral Thunderbolt. Sudah lama kemudian sebelum dia mengembalikannya kepada Lindong dan berkata, kamu adalah pemilik simbol Ancestral Thunderbolt saat ini dan harus menyadari beberapa tanggung jawab yang datang dengan status ini. Aku harap kamu tidak akan mencela nama itu. Petik 2. Lindong memahami simbol Ancestral Thunderbolt. Petir berkedip di telapak tangannya saat dia melihat Thunderbolt Master. Apakah kamu tidak ingin mengambil kembali simbol leluhur Thunderbolt tanpa simbol ancaman Thunderbolt? Pada akhirnya akan ada sesuatu yang hilang dalam nama Master Thunderbolt, kan? Petik 2, Master Thunderbolt menggelengkan kepalanya dan berkata, "Delapan Master Kuno memang memiliki koneksi terbesar dengan delapan simbol ancestral. Namun, dari sudut pandang tertentu, kita hanyalah sekutu. Mereka memiliki kebebasan mereka sendiri dan memiliki hak untuk memilih pemilik baru mereka. Jika simbol ancaman Thunderbolt tanpa pemilik, aku secara alami akan membawanya pergi. Namun, sudah memilih pemilik baru untuk dirinya sendiri. Karena ini masalahnya. Pilihannya pasti yang paling cocok untuk itu. Pilihan simbol leluhur tidak pernah salah. Petik 2. Master Thunderbolt tersenyum setelah mengatakan ini. Ada beberapa kebanggaan dalam senyumnya. Lagi pula, kamu jangan meremehkan kami. Memang benar bahwa simbol leluhur dapat lebih memperkuat kita. Namun, bahkan tanpa mereka, kita masih kuat. Karena telah menemani mereka untuk waktu yang lama Kami telah mengasimilasi kekuatan mereka Petik 2 Lindung tertegun saat mendengar ini Kamu tidak mengerti Ekspresi misterius perlahan-lahan muncul di wajah guru Thunderbolt. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya Petir menyala dan muncul Di dalam kilat adalah kekuatan yang sangat akrab Itu adalah kekuatan simbol leluhur Thunderbolt. Meskipun kita saat ini tidak memiliki simbol leluhur. Kita dapat disebut simbol leluhur berbentuk manusia. Oleh karena itu, bahkan tanpa simbol leluhur, kita masih memiliki kekuatan mereka. Namun, kita masih membutuhkan simbol leluhur untuk melepaskan teknik tertentu yang sangat kuat. Ketakjuban naik di wajah Lindong. Tidak heran Flame Master dan Thunderbolt Master tidak terlalu fokus pada simbol Ancestral setelah bangun. Kekuatan simbol leluhur telah berakar dan berkembang di tubuh mereka. Namun, hanya mereka yang telah memperoleh penguasaan maksimum atas simbol Ancestral yang masih akan memiliki kekuatannya setelah memutus hubungan mereka dengan simbol Ancestral. Meskipun simbol Ancestral telah mengalami banyak pemilik luar biasa setelah kita, sangat jarang menemukan seseorang yang telah mencapai level kita. Petik 2. Master Thunderbolt memandang Lindung dan berkata, kamu mungkin bisa mencapai tingkat itu di masa depan. Selain itu, ada dua simbol ancestral di tubuh kamu. Tidak mungkin mengatakan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika kekuatan mereka berasimilasi. Petik 2, Lindong mengangguk diam-diam. Dia sudah agak mahir berkaitan dengan simbol leluhur. Namun, mungkin karena dia memiliki dua simbol leluhur yang besar. Dia untuk sementara tidak dapat mencapai batas yang telah dicapai oleh Thunderbolt Master dan yang lainnya. Master Thunderbolt menyaksikan Lindong menyimpan simbol Ancestral Thunderbolt di tubuhnya. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, Flame Master telah berbicara kepadaku tentang Ice Master. Lindong tertegun, tentu saja. Yang lain juga harus menyadari masalah ini ketika mereka bangun. Sudut bibir Lindong bergerak sedikit. Visi pinggirannya melirik Ling Kingzu di sampingnya, namun dia hanya diam-diam menonton hutan gunung yang jauh, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan. Kami juga cukup terkejut bahwa situasi telah berkembang sedemikian rupa. Awalnya, kami percaya bahwa dengan memberikan karakter adik perempuan junior, kemungkinan dia tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap pria tertentu. Mata Thunderbolt Master agak aneh ketika dia melihat Lindong. Dia telah linglung untuk sebagian besar hari ketika dia pertama kali mendengar hal ini dari Flame Master. Jelas, dia tidak dapat membayangkan bahwa es dingin 10.000 tahun seperti adik perempuan akan benar-benar menjadi seperti ini suatu hari. Dia bukan dia, Lindong menghela nafas lembut dan berkata, Master Thunderbolt tersenyum tipis, matanya mengandung makna yang lebih dalam di dalamnya ketika dia menatap Lindong dan berkata, Mungkin karena adik perempuan junior telah berbicara. Kita tidak akan terlalu memikirkan masalah ini untuk saat ini. Namun, aku harus memperingatkanmu bahwa dia pada akhirnya harus kembali. Petik dua. Ini karena dunia ini masih membutuhkannya. Lindong sangat menarik napas dan perlahan mengangguk. Aku tahu, aku akan menggunakan metode aku sendiri untuk mengubah ini. Kalian mungkin akan menganggapnya lucu tetapi menyerah bukanlah bagian dari karakter aku. Petik 2, Master Thunderbolt tampaknya menyadari bahwa Lindung akan menjawab dalam hal ini. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun, di mana kamu akan menuju selanjutnya. Lindung mengubah topik dan bertanya. Sebelumnya, aku menanamkan segel petir pada Raja Kursi Ketujuh dan aku secara kasar bisa merasakan posisinya. Aku perlu pergi dan mencari sebentar. Fakta bahwa orang-orang itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun selalu membuat aku tidak nyaman. Guru Thunderbolt menyuarakan pikirannya. Sendiri, Lin Dong terkejut. Meskipun Tuan Petir sangat kuat, penjara iblis juga tidak biasa. Contohnya adalah Raja Kursi kelima yang telah muncul sebelumnya. Dia jelas seorang ahli puncak yang telah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Dan seharusnya ada empat keberadaan kuat lainnya dengan kekuatan seperti itu di atasnya. Jelas agak terlalu banyak bagi Tuan Petir untuk berurusan dengan mereka. Beberapa rekan terkuat dari penjara iblis juga menderita luka yang sangat serius saat itu. Saat ini, mereka harus melakukan yang terbaik untuk pulih. Oleh karena itu, penjara iblis pada akhirnya tidak akan berani melawan aku secara langsung. Kalau tidak, mereka tidak akan terus bersembunyi. Kata Thunderbolt Master. Master Thunderbolt tersenyum tipis setelah kata-katanya terdengar. Selain itu, bahkan jika aku menghadapi beberapa bahaya, bahkan Raja Kursi Surga terkuat tidak akan bisa menghentikan aku untuk pergi. Kata-katanya mengandung beberapa kebanggaan, sebagai Master Thunderbolt. Kecepatannya luar biasa di antara delapan tuan kuno. Tidak mudah mempertahankannya, Heaven Sitking, King lindung melirik Thunderbolt Master. Dia telah mendengar nama ini dari Raja Kursi Ketujuh sebelumnya. Dia adalah bos penjara iblis dan orang yang sangat merepotkan. Saat itu, dia adalah eksistensi terkuat di bawah Kaisar Yimo. Aku bertarung dengannya saat itu, tetapi tidak ada tandingannya. Mata Thunderbolt Master jelas mengeras ketika nama ini disebutkan. Namun, orang itu terluka parah setelah bentrok dengan adik perempuan junior. Kemungkinan dia belum pulih. Kalau tidak, hanya adik perempuan junior yang bisa menanganinya jika dia muncul. Pada waktu itu, dia melirik Lindong setelah mengatakan ini. Maknanya jelas, setelah Heaven Seat King muncul, Ice Master juga harus muncul. Mungkin, ini adalah waktu yang tersisa yang mereka berikan kepada Lindong. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Aku harus pergi. Penjara iblis telah gagal berurusan dengan kamu saat ini. Dan kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun untuk saat ini. Mereka kemungkinan besar akan tetap diam sampai beberapa penjara iblis terkuat benar-benar pulih. Guru Thunderbolt berkata, "Lindong mengangguk, hati-hati! Master Thunderbolt melakukan banyak hal dengan sangat efisien." Setelah mengatakan semua yang dia inginkan, dia berhenti tinggal di tempat ini. Dia melambai ke arah kelompok Lindong, dan kilat terang muncul di sekitarnya. Setelah itu, Guntur bergemuruh ketika kilat melintas, dan tubuhnya lenyap. Lindong melihat ke tempat di mana Master Thunderbolt menghilang dan menghela nafas dengan lembut. Tampaknya dunia ini menjadi semakin kacau. Mustahil untuk mengatakan kapan Yimou yang tersembunyi akan meledak. Ketika waktu itu tiba, jelas bahwa Perang Dunia kedua akan sekali lagi dimulai. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1246, kembali ke wilayah Iblis Unik. Setelah serangan menyelinap dari Raja Kursi ke Darkness City jelas meningkatkan keamanannya. Namun, Lindong dan yang lainnya mengerti bahwa pertahanan seperti itu memiliki sedikit efek terhadap seseorang yang sekuat Raja Kursi Ketujuh. Pada akhirnya, mereka masih harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Untungnya, mereka dapat menghentikan serangan diam-diam oleh Raja Kursi Ketujuh. Selain itu, yang terakhir juga terluka parah. Menurut apa yang dikatakan oleh Thunderbolt Master, Kemungkinan penjara iblis tidak akan berani melakukan hal lain sementara itu. Bagaimanapun, meskipun penjara iblis sangat kuat, situasi saat ini di dunia tidak pasti. Karena itu, tanpa kepercayaan mutlak, mereka tidak akan berani bertindak ceroboh. Lindung dan sisanya tinggal selama sehari di Darkness City. Sementara itu, King Tan akhirnya menaklukkan hati semua orang di dalam Darkness Palace. Oleh karena itu, Darkness Palace dianggap sepenuhnya di bawah kendalinya dan tidak ada yang berani memberontak melawannya. Oleh karena itu, pada titik ini, dia akhirnya bisa membawa gadis kecil ini kembali ke wilayah Suan Timur. Ada formasi spasial yang perlahan-lahan mendistorsi langit di atas alun-alun kosong di Darkness City. Sementara itu, gelombang kekuatan spasial liar dan kekerasan sedang dipancarkan darinya. Palace Master Formasi teleportasi spasial telah diatur. Kamu bisa menggunakannya kapan saja kamu mau. Seorang tetua berjubah hitam memandangi formasi teleportasi yang didirikan. Sebelum dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat kepada gadis berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya. King mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Kemudian, dia berkata, Tetua Chen, selama periode waktu di mana aku pergi, kamu akan mengambil tempat aku dan mengawasi seluruh istana kegelapan. Jika ada insiden besar terjadi, hancurkan jimat komunikasi yang aku berikan kepada kamu dan aku akan segera kembali. Petik 2. Di mengerti, tetua berjubah hitam itu menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah memberi perintah, King Tan mengangguk kecil. Setelah itu, sosoknya yang halus bergerak sebelum dia muncul di platform yang terletak pada jarak yang cukup dekat. Selanjutnya, senyum manis muncul di wajahnya yang kecil yang memiliki ekspresi tegas sebelumnya. Sebelum dia memeluk lengan Lindong dan tersenyum berkata, "Kakak Lindong, kita bisa pergi sekarang." Lindong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Ling Kingzu sebelum dia berkata, "Ayo pergi." Setelah dia berbicara, dia mengayunkan lengan bajunya sebelum mereka bertiga muncul dalam formasi teleportasi. Sementara itu, ada banyak ahli dari Darkness Palace berlutut dengan hormat di bawah mereka. Selamat tinggal master istana. Suara-suara tertib dan hormat terdengar pada saat ini. Kingtan mengangguk dengan lembut kepada semua orang di bawah ini. Setelah itu, dia melambaikan tangan kecilnya sebelum dia mengaktifkan formasi teleportasi spasial. Segera Fluktuasi spasial yang sangat ganas menyebar. Kemudian, cahaya perak gemilang melonjak dan melilit mereka bertiga. Berdengung, cahaya cemerlang itu meletus. Memaksa kerumunan untuk segera menyipitkan mata mereka. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka, tiga orang di langit sudah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah distorsi di ruang kosong itu. Pada saat Trio Lindung merobek ruang dan tiba di wilayah Suan Timur, sudah tiga hari kemudian. Meskipun demikian, metode ini jelas beberapa kali lebih efisien dibandingkan dengan ketika dia pertama kali menuju. Selain itu, jika dia ingin melakukan perjalanan kembali ke lokasi itu di masa depan, dia bisa menggunakan cap spasial yang dia tinggalkan. Karena itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk melakukan perjalanan melalui puluhan ribu gunung besar. Lindong berjalan keluar dari dalam ruang terdistorsi. Kemudian, matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berbalik dan melihat ke arah utara. Tepat, ekspresi aneh melintas di matanya sebelum dia bertanya, di mana itu? Ling Qingzu melihat ke arah itu. Kemudian, dia segera melirik Lindong sebelum dia dengan lembut berkata, di situlah daerah iblis unik berada. Wilayah iblis unik, Lindong tanpa sadar menghela nafas pelan setelah dia mendengar nama tempat itu yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Saat itu, ia dan kedua saudaranya terpaksa melarikan diri dengan sengsara oleh gerbang Yuan di tempat itu. Karena kita ada di sini, mari kita pergi ke daerah iblis unik, kata Lindong. Dia masih ingat bahwa di daerah iblis unik, ada seorang tetua bernama orang tua Fentian yang dia berhutang budi. Namun, tetua itu akhirnya mengorbankan tubuh fisiknya untuk menekan seorang jenderal limo saat itu, Lindong berpikir bahwa seorang Jenderal Limo adalah musuh yang tidak ada duanya. Namun, sampai sekarang, kemungkinan dia bisa dengan mudah membunuh banyak Jenderal Limo dengan membalik telapak tangan. Ling Kingzu dan Kintan secara alami tidak keberatan dengan sarannya. Segera, mereka mengangguk ketika dia melihat ini. Lindong berhenti ragu-ragu. Kemudian. Dia melambaikan tangannya sebelum mereka bertiga berubah menjadi sinar cahaya dan melesat melintasi langit. Dalam beberapa menit, mereka sudah menempuh jarak ribuan mil. Setelah itu, sebuah kota besar muncul dalam pandangan Lindong. Saat dia melihat kota yang agak familiar ini, pandangan dari kenangan muncul di matanya. Saat itu, ia dan kedua saudaranya mengalami perkelahian berdarah dengan gerbang yuan di lokasi ini. Namun, itu bukan akhir yang baik bagi mereka. Lindung menatap unik Devil City yang berdiri di depannya. Lama kemudian dia pindah. Pada saat berikutnya, mereka sudah berdiri di luar daerah iblis unik. Setelah itu, ruang di depan mereka bergetar lembut. Sebelum formasi kuno menjadi samar-samar terlihat. Ini adalah formasi yang diturunkan dari zaman kuno dan digunakan untuk menyegel aura iblis di dalam wilayah iblis unik. Saat itu, Lindung harus menunggu segelnya melemah untuk memasuki tempat ini. Namun, sampai sekarang, dia tidak lagi harus melakukannya. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang kosong itu terbelah. Kemudian, tubuh mereka bergerak sebelum mereka masuk langsung. Ketika mereka memasuki daerah iblis unik, ada banyak ahli petualang di bawah ini yang bersemangat menunggu daerah iblis unik untuk membuka Ketika mereka melihat teknik yang kuat dilepaskan oleh trio Lindong, mereka semua tertegun. Tentu, Lindung tidak peduli dengan detail kecil ini. Setelah dia memasuki daerah iblis unik, dia segera mengamati sekelilingnya. Sudah beberapa tahun sejak dia datang, tapi masih ada aura iblis samar yang tersisa di daerah iblis unik. Terlihat jauh, tempat ini tampak kuno dan sunyi. Sementara itu, ada banyak selokan besar di tanah menunjukkan bahwa pertempuran besar yang menakutkan telah terjadi di tempat ini di masa lalu. Trio Lindung tidak berlama-lama di sini, karena mereka langsung menuju ke bagian terdalam wilayah iblis unik. Dengan kekuatan mereka saat ini, apa yang dulunya merupakan alasan terlarang di wilayah Suan Timur jelas tidak menimbulkan hambatan bagi mereka. Karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah mencapai bagian terdalam dari wilayah iblis unik. Mengandalkan ingatannya dari tiga tahun yang lalu, Lindong segera berhenti. Lalu matanya melihat ke kejauhan, ada gunung berapi merah tua berdiri di tempat itu, dan bahkan mungkin baginya, untuk secara samar-samar melihat patung seperti sosok di atas gunung berapi itu. Lindong perlahan melayang ke arah gunung berapi itu, sementara itu sosok itu tampak seperti patung batu, dan tubuhnya ditutupi debu. Selain itu. Gunung berapi lahar itu juga memancarkan gelombang energi yang kuat, mencegah siapapun mendekatinya. Namun, gelombang energi itu sama sekali tidak berguna melawan Lindong. Lebih tua, Lindong membungkuk ke arah patung manusia itu, yang telah meninggal. Meskipun kekuatannya mungkin jauh melebihi orang tua Ventian, yang terakhir menggunakan semua sisa hidupnya untuk membentuk pil sebelum dia meninggal. Setelah itu, dia memberikan pil itu kepada Lindong. Selama bertahun-tahun, Lindong selalu menjaga kebaikan ini dalam pikiran. Tetua ini sudah meninggal, apakah masih mungkin untuk menyelamatkannya? Ling Kingsu menggunakan matanya yang cerah untuk melihat sosok manusia itu, yang tertutup debu, sebelum dia berkata dengan lembut. Saat itu, dia juga hadir ketika insiden itu terjadi. Oleh karena itu, dia secara alami tahu bahwa Lindong telah menerima banyak bantuan dari sesepuh ini. Situasinya sedikit unik, dia belum sepenuhnya mati di masa lalu. Untuk menekan Yimo Jenderal itu, ia mengubah dirinya menjadi zombie, memungkinkannya hidup selamanya untuk menekan Jenderal Yimo itu. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, orang tua Ventian belum sepenuhnya mati. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu Sebelum dia pergi, dia pernah bertanya pada orang tua Ventian tentang hal itu. Yang terakhir mengatakan bahwa jika Lindung ingin menyelamatkannya, dia harus kembali hanya setelah dia mengerti reinkarnasi. Sampai sekarang, meskipun Lindung belum maju ke tahap reinkarnasi, dia memang menyentuh reinkarnasi. Selain itu, energi mentalnya juga telah mencapai tingkat master simbol tertinggi dan bahkan ahli tahap reinkarnasi biasa tidak cocok untuknya. Tetua ini mengubah dirinya menjadi zombie, namun tubuhnya saat ini dipenuhi dengan dead dan dia telah kehilangan semua life ki-nya. Ini juga alasan mengapa dia meninggal. Jika kita bisa memberinya life ki yang cukup, seharusnya bisa membangunkannya. Kintan menggunakan matanya yang besar untuk mengamati orang ini yang telah meninggal. Kemudian dia merenung sejenak sebelum berkata, Lindong mengangguk setuju. Kemudian. Dia tersenyum pada sosok itu dan berkata, Tetua Ventian, saat itu, kamu memberi aku semua life key di dalam tubuh kamu. Hari ini, aku akan membalas budi. Petik 2, Lindong mengulurkan tangannya setelah dia berbicara. Segera, kekuatan Yuan mengerikan menyapu ke depan. Sementara itu, life and death key benar-benar bergabung dalam Yuan powernya. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum cahaya putih yang pekat dipisahkan dari dalam kekuatan yuannya. Selain itu, cahaya putih itu dipenuhi dengan life key yang sangat murni. Saat life key menyebar, Lindong menjentikan satu jari sebelum life key yang luas dan perkasa itu berubah menjadi pusaran besar. Sementara itu, di tengah-tengah pusaran, ada tubuh lelaki tua Fentian. Life key menyebar, setelah itu terus melonjak ke arah angka itu. Faktanya, jumlah life ki yang ada menyebabkan kehijauan muncul di puncak gunung berapi ini. The Deat ki dalam tubuh orang tua ventian sangat padat. Faktanya, bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi akan menghadapi beberapa kesulitan jika dia ingin menyeimbangkan Life ki dan Deat ki dalam tubuh lelaki tua ventian. Untungnya, Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya dan jumlah Yuan Power di dalam tubuhnya sebesar samudera. Terlebih lagi, dengan mental energinya yang membantunya, kulit lelaki Tua Ventian, yang sebelumnya tampak seperti kulit pohon kering, lambat laun menjadi lunak setelah setengah hari. Setelah itu, Life Key yang samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sementara Lindong menyalurkan Yuan Power-nya, pikirannya bergetar lembut. Setelah itu, beberapa reinkarnasi Will yang dia warisi dari Devoring Master bergabung dengan Life Key-nya. Akhirnya, Life Key, yang merembes ke langit, berubah menjadi pil putih krem sebelum langsung mengalir ke tubuh lelaki Tua Ventian melalui kepalanya. Orang Tua Ventian adalah ahli top yang telah menyentuh reinkarnasi dan dia hanya selangkah lagi dari tahap reinkarnasi. Saat itu, ia gagal membuat terobosan. Saat ini, dengan bantuan reinkarnasi Will dari devouring Master, ia mungkin bisa masuk ke tahap reinkarnasi. Saat pil putih memasuki tubuh orang tua Ventian, mayatnya yang tampaknya tiba-tiba bergetar lembut. Setelah itu, warna merah cerah muncul di wajahnya yang sudah tua, sebelum dia perlahan membuka matanya. Dia linglung saat dia membuka matanya. Setelah itu, dia melihat wajah muda yang tersenyum. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.